Hai sahabat Bali Jane, apa kabar? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke tempat yang berbeda. Kalau sebelumnya kita selalu berkunjung ke tujuan wisata di Bali yang umum dikenal orang. Saat ini saya akan membawa Anda ke sebuah resort yaitu fasilitas akomodasi yang dikelilingi pemandangan indah dan dilengkapi taman air serta fasilitas lain yang tak kalah menarik. Saat ini saya sedang berkendara ke arah barat dan jalan yang sedang saya susuri adalah Jalan Lintas Denpasar Gilimanuk yang merupakan jalur yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali Tempat yang saya tuju adalah resort Sumadatu yang terletak di Desa Ambegati Kecamatan Selemadak Timur Kabupaten Tabanan Jika Anda menggunakan sepeda motor dari Denpasar dalam situasi normal Anda akan membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk bisa sampai di tempat ini Hai sirus Bali kena surya ne suruh Karena saya berangkat dari Tabanan, maka perjalanan saya jauh lebih singkat. Dan sekarang saya sedang mengakses kawasan Resort Sumedatu. Dari jalan utama letaknya sekitar 50 meter. Sayang, jalan masuknya agak rusak ya. Mungkin untuk sementara sengaja dibiarkan begini. Mengingat kawasan ini masih dalam tahap pembangunan di mana truk-truk dengan beban berat masih lalu lalang. Bila semua kegiatan pembangunan selesai, pasti jalannya akan dibuat sebagus mungkin. Sahabat Balijani, inilah wujud nyata dari Resort sumedatu Seperti dapat Anda lihat, blok di bagian depan atau tahap pertama yang berjumlah 20 unit dibangun seragam dengan desain minimalis sementara tahap 2 berjumlah 9 unit dibangun dengan rancangan bergaya etnik di mana kayu menjadi bahan utamanya Oh ya, Resort Hotel adalah istilah yang sudah dikenal banyak orang tetapi yang ada di kawasan ini adalah Resort Villa uniknya, bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini masing-masing dimiliki oleh orang yang berbeda dengan sertifikat hak milik Anda sendiri jika punya dana dan berminat bisa memiliki unit vila di kawasan ini dengan menginvestasikan dana sekitar 900 jutaan rupiah untuk tahun 2021 ini berhubung masih ada unit vila yang belum terjual Apa sih untungnya berinvestasi di Resort Semadatu? Sebagai sekedar info, pada saat villa pertama dibangun tahun 2014, harganya sekitar 450 jutaan per unit. Seperti telah saya sebutkan tadi, harga villa per unit saat ini sekitar 900 jutaan. Berarti dalam rentang waktu tujuh tahun telah terjadi kenaikan harga dua kali lipat alias 100% Mungkinkah investasi dalam bentuk lain seperti deposit to bank dan semacamnya dapat memberikan imbal hasil sebesar itu? Lagi pula, karena resort ini dikelola oleh manajemen hospitality setiap pemilik akan mendapatkan pula pembagian hasil usaha atau profit sharing setiap tahunnya. Ditambah hak menempati vila secara gratis sebanyak 12 hari dalam setahun dan bebas biaya perawatan. Hingga tahun ini, 80% dari keseluruhan unit yang tersedia sudah terjual, dan kini pembangunan tahap keempat sedang berlangsung. Apakah Anda tertarik memiliki villa di sini? Masih ada kesempatan untuk memiliki unit di tahap kelima. Seperti apa rancangannya? Inilah ilustrasinya. Thank <laughs> you. dapat anda apakah ada yang ingin anda tanyakan Silakan tulis pada ruang komentar di bawah ini sebelum saya akhiri silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman anda bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini saya harap sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel balik jadi terima kasih telah